Sejak pertama bertemu, ada rasa yang tak biasa. Oh berbunga bunga hatiku bila ku dekat denganmu, sama yang aku rasakan ketika ku memandangmu berdebar rasa cintuku. Cintaku hanya padamu Cintaku pada Iron Man Tak pernah merasa lelah Demi cinta padanya Bukan cinta ada apanya Cintaku pada Iron Man Tak pernah merasa lelah Demi cinta padanya Bukan cinta ada apanya Demi cinta padanya, bukan cinta dapannya. Cintaku pada Irmin, tak pernah merasa lelah. rasa demi cinta padanya bukan cinta ada apanya cinta